apa, Ibu? Ibu juga tidak tahu kenapa. Tapi rasanya, kadang-kadang, saat Ibu menatapmu, kenapa rasanya senyummu itu tidak dari hati? Ayahmu, selalu memperlakukan kau dan sudah dengan adil Kami memberi kalian keluarga yang membuat kalian tidak sulit untuk mengeluarkan Segala pendapat Ataupun kekecewaan Dan kau bisa menangis jika kau sedang merasa sedih Jawab, Nandini Apa kami gagal melakukan kewajiban kami? Ibu. ibu tahu, aku merasa tidak takut menghadapi segala masalah Aku merasa semua baik-baik saja Karena ibu dan ayah bersamaku Walaupun aku merasa lelah Ataupun aku merasa khawatir Aku akan merasa tenang ketika aku pulang ke rumah Aku menjadi kuat Jika aku melihat ibu jika ibu tidak ada, aku tidak akan pernah tahu Pentingnya orang tua dan keluarga hmm? Hmm. Sungguh? Lalu kenapa kau terlihat sedih? Wajahku hmm? memang seperti ini Mau apa lagi? <laughs> kau ini? Oh iya, dengar Ini Ini untukmu Tetap saja hadiah dariku Lalu apa itu? Itu? <tuh> itu cuma hadiah biasa saja Ini yang lebih penting <tuh> Ibu belikan perhiasan untuk pernikahan sudah Mana mungkin ibu lupa membelikannya untukmu? Hmm? Nah, Nandini, Jika kau menikah Sebelum sudah menikah Ibu akan merasa lega <tuh> Tapi kau Kau selalu sedih setiap kami bicara pernikahan. Usiamu itu sudah 29 tahun, tapi kau masih belum siap menikah. Nandini... Ada apa? A, a, aku... Apa yang kau pikirkan? Um, um, tidak ada. Aku mau menikah, Bu. Aku sudah menemukan pasangan hidupku. Uh, benarkah? Siapa? Katakan. Ayo cepat. Sebentar. Huh? Dia orangnya. Aku mau menikah dengannya. Firat Kohli? Kau ini ada-ada saja. Ibu sudah senang. Oh ya, kau tahu, ibu merasa hidupmu akan mengalami perubahan. Kau akan bertemu seseorang yang tampan. Dan saat itu terjadi, kau tidak akan menghindari pernikahan. Hmm? Simpan pemikiran ibu nikahkan sudah dulu. Ah ya, Aha. ibu. Lihatlah, kita baru saja bicarakan dia dan dia memanggil. Sebentar. Oh ya, tunggu. Sembunyikan semua ini ya Hah? Jangan sampai dia tahu hmm? Ibu Iya sebentar Ibu di dapur Biarkan dia menikah Baru ibu Akan mencurahkan Seluruh kasih sayang ibu padamu Yang menumpuk sampai sekarang ini hmm? Ambillah. Firat Kohli milikmu <tuh> <tuh> Ibu Nandini Ibu Hei Hei hey, hey, hey. Ada apa Kau ini Pemuda yang kecelakaan. Hmm, mungkinnya dari luar negeri, dia wisatawan di Jaipur. Dokter, dokter, serius, aku bisa merasakan, sungguh dokter, sekarang aku sehat, aku sudah sembuh. Eh, uh, aku ingat namaku, nama ayahku, bahkan. Aku juga mengingat nama kakekku. Aku sudah sembuh. Dokter, seluruh badanku baik-baik saja. Mataku, baik. Kakiku, baik. Jantungku, semua baik-baik saja. Dan Ibu, siapa yang dia maksud? Kau tidak paham. Kau tidak memahamiku. Aku tidak memanggil ibu. Suster, uh, semua baik-baik saja. Aku bisa melihat. Aku juga bisa berjalan. Jantungku juga berdetak Wisata uh, Wisata uh, uh, Dokter Aku harus uh, Tolong kau harus berbaring Berbaringlah Tadi kami bahkan tidak yakin kau bisa selamat atau tidak Sekarang kau mau ikut wisata Tapi berterima kasihlah pada dokter wanita yang menolongmu Bagaimana jadinya kalau dia tidak ada Wanita? Maksudmu dokter wanita? Sekarang Nandini dokter terkenal Dia hanya butuh pendamping Seseorang yang bisa mengisi hidupnya dengan kebahagiaan. Oh. Oh. Dokter, ponselku berdering. Aku harus mengangkatnya. Ini pasti temanku. Boleh, tapi jangan banyak bergerak. Baiklah, baiklah. Oh. Hei, teman. Ada apa? Kapan kita pergi ke Ratan Bor? Eh, kawan, ada masalah ini. Kau bisa menungguku, kan? Dengar. Pasti salah paham. Oh, rupanya kau. Aku menunggumu. Apa? Iya, Bibi. Apa? Kau panggil aku apa? Akhirnya aku bisa memberitahumu. Apa? Aku tidak mau nomor pasca bayar. Aku tidak tertarik. Sejak aku datang kemari, aku ditelepon oleh banyak orang. Terima kasih, tapi tidak. Jangan telepon aku lagi, Bibi. Halo, aku menelpon bukan untuk menawarkan pasca bayar Apa? Aku Untuk telpon prabayar? Aku tidak tertarik Kenapa aku tidak mau dengar? Aku... Apa? Kartu kredit? Pinjaman rumah? Pinjaman pribadi? Pinjaman mobil? Asuransi? Pemandu wisata? Jawabanku tetap sama: "Tidak tertarik." Dengar, untukmu aku baiklah. Maksudmu uh, kau tertarik? Apa karena aku ini tampan? Aku mengerti, tapi maaf, aku sama sekali tidak tertarik. Gadis India, aku lebih suka pada gadis asing. Kalau kau menelponku lagi, aku akan melaporkan Kalau tidak mengingat usiaku, tolong ingat usiamu Bibi? Oh, maaf uh, Bibi sayang Jangan telepon aku lagi Dengar, aku... Hmm. Benar, aku menelpon hanya ingin tahu jika aku tidak sia-sia menolongmu Kirim pesan jika kau ingin buku harianmu Pesan bibimu, belajarlah untuk menghormati seorang wanita Kenapa pesannya tidak terkirim? <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> kalian hebat, kalian mirip pemuda-pemuda Dulu mirip kakek-kakek. Kita istirahat sekarang ya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan para nenek di sana. sekali Kalau kita tampil dengan baik di acara klub Rotary, orang akan lupa kita lansia Iya, <tuk> semula aku takut Tapi Nandini mendorong kepercayaan kita Hingga kita tidak lelah lagi Kita bahkan lupa kalau kita lansia <tuk> <tuk> <tuk> Terima kasih Nandini Kalian istirahat dulu, aku permisi sebentar a Aduh Hei, ada apa? Kau baik-baik saja? Aku sakit kawan uh, Astaga Uh, seharusnya kau tidak memaksa orang usia 60-an untuk aktif seperti usia 20-an, Nandini Biarkanlah angka itu hanya ada pada matematika saja Jika tidak, hidup seperti ruang ujian Hmm, kawan Kau selalu saja menyuruhku untuk melupakan usiaku Sedangkan putraku, Dokter Amit Goyal Selalu mengingatkan usiaku Jangan makan gorengan Aduh, aduh, uh, ayah sudah tua, cepat tidur Ayah sudah tua dan lain-lain Bagaimana ini? <laughs> Jadi sekarang kau mematuhi putramu atau aku? Tentu saja kau, kawan Terima kasih Lagi pula, kau membuat lansia seperti aku merasa sangat bersemangat Dan kau juga sangat baik Kau membuat hidup para lansia seperti kami selalu berwarna Kau membuat hidup kami ceria kembali Semoga kau diberkati, kawan Kawan, kebahagiaanku ada padamu Hmm, baiklah, tapi jangan lupa Wartawan saluran berita akan datang ke rumahmu untuk wawancara nanti sore Semoga saja mereka datang sore Calon besan sudah pasti sudah datang hmm. Aku permisi dulu, kawan Iya, kawan <laughs> Dah, kawan Hati-hati, ya Ya, kami juga sudah minta Nandini untuk istirahat sesekali Tapi memang dia selalu sibuk dengan urusannya Tapi pak, gadis antekun bekerja bisa sukses dalam hidupnya Para wanita seperti kami hanya menyajikan teh seumur hidup Iya, iya, nanti aku telpon ya Da, hmm. itu dia. Nandini sudah datang. Hmm. Apa kabar Nak? Salam, selamat. Kau hebat sekali, ya? Kau menjadi dokter di rumah sakit besar. Kita bisa temui dia di sini, Rukmini. Jika ingin bertemu dengan dia, maka kita harus mengambil nomor dulu dan tunggu antrian. Ha? <laughs> Astaga, kenapa begitu? Hah? Ada menantu kita di sini. Kita bisa meminta padanya, kan? Dia akan beritahu kakaknya dan kami langsung di depan antrian. Bagaimana? Kau mau bicara pada kakakmu untuk kami? <susuk> <susuk> Kalau begitu, sudah harus merekomendasikan aku juga. Nandini, kau dokter di rumah sakit itu. Jabatanmu tinggi. Jika kau meminta manajemen untuk membeli obat-obatan di perusahaanku, mereka tidak akan mungkin menolak. Dokter yang mengontak perusahaan farmasi akan mendapatkan promosi. Jika kau mau, kau juga bisa terima komisi. Kau juga dapat tambahan. Yang kau katakan itu benar sekali, nak. Dia benar sekali. Tapi sayangnya, aku hanya percaya kemampuan. Bukan rekomendasi, apalagi mereka yang menunggu giliran terlalu lama. Tidak ada yang berhak untuk mendahului, walaupun dia itu adalah keluarga dekat. Semua harus sesuai aturan. Prema, jika perusahaanmu bagus, kau bisa mendapatkan kontraknya. Tapi jika tidak, bukankah akan lebih baik jika tidak terpilih? Wah, kata-katamu bagus. Pemikiranmu juga bagus, Dr. Nandini. Juara di Fakultas Kedokteran Jaipur yang menolong korban kecelakaan di Kanwar Nagar kemarin. Perkenalkan, Dr. Nandini Sekawat. Dr. Nandini, apa ada komentar tentang hal itu? aku tidak berbuat banyak? Aku hanyalah dokter. Kewajibanku menolong pasien. Jika dokter lain dalam posisiku mereka juga sama. Menolong seseorang di tengah jalan, bekerja tanpa lelah di tengah orang banyak, tidak, Dokter Nandini. Tidak semua orang bisa. Jika orang lain dalam posisimu, dia tidak akan mengaku kau dirinya adalah dokter, apalagi jika terjadi sesuatu pada pemuda itu. Maka karirmu sebagai dokter dalam bahaya. Karir seseorang tidak sepenting nyawa manusia. Itu sebabnya, Dr. Nandini, kami ingin mewawancaraimu. Karena kau mewakili pemikiran Rajasthan, di mana anak perempuan mendapat pendidikan dan tidak tergantung pada siapapun. Tapi ya, jika perlu, mereka bisa membantu orang lain juga. Maka setelah saluran kami tahu tentang dirimu, kami langsung menyelidikimu. Dan kau seperti yang sudah kami pikirkan. Maka kami ingin mewawancaraimu sebelum waktunya. Semoga Dewa memberkati tiap keluarga dengan anak seperti Nandini. Pak Sekawat, kau juga telah berbuat kebaikan. Aku yang lakukan kau, kau telah menyelamatkan seorang anak dari perdagangan manusia kau adopsi anak perempuan yang jadi korban dan mendidiknya menjadi seorang dokter apa ada yang kurang? entah bagaimana jadinya Nandini jika dia masih ada di sana dan namanya mungkin bukan Nandini Katamu itulah yang muncul dalam penyidikan kami Jika ada kekeliruan, harap beritahu pada kami Artinya, yang kami temukan tentang dokter Nandini ternyata benar Kau menikah dengan pemuda bernama Kundan ketika kau masih kecil? Nah, itu benar. Nandini yang menjadi panutan baru Dajastang ternyata dia pernah menjadi korban dari sebuah tradisi pernikahan dini. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Juara Fakultas Kedokteran ini pernah menikah ketika masih kecil. Pertanyaan kami Nandini akan pulang. Apakah kau pernah menjadi korban dari tradisi ini Nandini, Nandini, jawablah. Apakah itu benar bahwa Pak Sekawat telah mengadopsimu, telah menolongmu dari perdagangan manusia? Wartawan keterlaluan. Mereka semua tidak akan pernah puas sebelum mereka memojokkan seseorang. Tapi Nandini juga tidak lemah ya. Aku sangat mengenalnya. Dia pandai membalas orang-orang yang tidak tahu malu. Ayo Nandini, ayo. Rancang pertanyaan kalian, kalian ini. Maaf Pak, tapi kisah diliput setelah semua tahu bahwa Dokter Nandini adalah korban pernikahan dini. Ya Aku menikah ketika aku masih anak-anak Kisah kalian sekarang lengkap kan? Aku mengalami sesuatu yang sulit aku lupakan Ketika aku masih anak-anak Kisah kalian tuntas sekarang Kalian ternyata memang ahli dalam menyakiti Kehormatan wanita Kau salah kami tanya yang ingin diketahui oleh orang Contohnya Pak Sekawat Apa kau tidak takut Jika Kelak Nandini meninggalkanmu Walau dia menghabiskan banyak biaya? Lagi pula Dia bukanlah anak kandung Hanya orang rendahan saja Yang bertanya seperti itu Kalian hebat dalam bicara soal negatif Di hari yang baik ini Kalian wartawan Kalian bisa tinggalkan profesi kalian Tapi aku tidak akan pernah bisa meninggalkan orang tuaku. Entah apa yang ingin diketahui masyarakat, tapi yang aku tahu, masyarakat harus belajar. Jika wanita seperti aku yang memiliki masa lalu yang buruk bisa melanjutkan hidup dan meraih kesuksesan, maka semua orang bisa. Hebat, hebat Hebat Wah wah wah wah Dia membalas mereka dengan telak Kau lihat Itu sebabnya dia kawanku Dan kau hanya puteraku Memang dia kawan ayah Tapi sudah kubilang kan Aku lebih mengenal siapa nanti nih. Dia tidak lemah ya hmm. Aku bangga sekali padamu kawan Dengar dokter Nandini, kau sudah salah Jika kalian berdua bertanya-tanya lagi Akan kutamatkan kisah kalian sekarang juga Tunggu dulu, tapi cepat pergi dari sini Pergi kalian Seluruh kota akan tahu tentang hal ini Dan jadi pembicaraan di masyarakat Pernikahan dini, perdagangan manusia Dan kami tidak tahu bahwa Salah satu putri yang kami jodohkan dengan putra kami Ternyata bukanlah anak kandung kalian Tapi kalian membawanya dari tempat perdagangan manusia Pak Sekawat Kami tidak mengira kalau kau seperti ini Kau menyembunyikan fakta penting ini dari kami Dari calon besan putrimu Ayo, prema, kita pulang. Ayo, P Pak. Pak, tunggu, Pak. Pak, Bu, tunggu, Bu, tunggu sebentar. Dia hanya boleh makan cair. Dia belum boleh dipulangkan. Ini kasus kecelakaan. Dia tidak bisa dipulangkan sebelum polisi minta pernyataan. Aku sudah memintakan obat suntik. Berikan pada ini sekarang. Suntik? Suster, aku... Uh, aku sebenarnya takut disuntik. Uh, aku takut. Tolonglah. Apa ada cara lain untuk memberikan obat? Tolonglah, Suster. Aku, aku akan melakukan apa saja agar aku tidak sampai disuntik. Uh, uh, lihat, uh, a -a apa ini? eh uh, ini, ini milikmu kan? Aku menemukannya di sini. Diam, muslihatmu tidak berguna di sini. kau tetap harus disuntik. Eh? Hey. Aku terjebak apa di sini? Ya ampun. door. Di mana? Kamar nomor 2. Pasien kecelakaan di sana. Kamar minta pernyataannya. Ayo. Kamar nomor 2 di sana. Tapi pasiennya tidak ada. Maaf. Aku rela melakukan apa saja agar tidak disuntik. Apa saja? Pernikahan dini. Itu sebabnya kau tidak mau menikah Ibu sekarang tahu Apa sebabnya dia tidak mau menikah Di usia 29 tahun Karena dia pernah menikah ketika masih kecil Iya kan Aku suka bermain boneka cerita aku dipaksa menikah apa katamu kau juga memaksaku kau memaksa masuk ke rumahku kau memaksa menyebut ayah ibuku sebagai orang tuamu kau merusak masa depanku gara-gara masa lalumu Menjakan korban pernikahan Bimi ini Dan curahkan kasih sayang kalian Kepada orang ini Dokter Nandini Sekawat Lambat datang, dia yang terlambat akan terima akibatnya. Bukan mereka yang tepat waktu. Aku tidak suka orang yang tidak menghormati waktu, karena waktu itu sangat berharga dalam profesi kita ini.